Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Lislard Lovers dimanapun anda berada Selamat pagi kembali di VTV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan kabar bahagia seputar idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukung ya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 ada unggahan spesial banget ya dari Bunda Lesti semalam yang memposting foto barka Sandy dan Katia. Wow, cantik-cantik banget nih! Luar biasa, wanita hebat, wanita super. Mudah-mudahan selalu menginspirasi banyak orang. Amin. Apalagi Bunda Lesti ya yang selalu tampil cantik setiap harinya, membuat kita kagum dan sangat bangga kepada seorang Lesti Kejora. Dan kita lihat juga persahabatnya di postingan ini, ada sebuah kalimat komentar yang diberikan. Ada TV Fitri juga, persahabat yang selalu hadir untuk memberikan tanggapan. Cantik-cantik, kata Teh Fitri Karlina, Masya Allah banget ya. Doakan juga buat TV Fitri mudah-mudahan selalu sehat ya, TV Fitri. Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya. Ada tanggapan dari Kak Fahrid Mufama Cetar, mengatakan semangat kesayanganku. Wow, luar biasa banget ya. Dukungan. Support dan doa selalu diberikan dari orang-orang baik untuk idola kita. Selanjutnya, bukan hanya Bunda Leslie saja yang memposting foto yang sangat luar biasa ini. Kak Sandy pun bersahabat ya semalam memposting foto yang sama. Momen kebersamaan dengan Lesti dan Katia wah, wow, Masya banget nih Memang wanita-wanita yang sangat hebat, yang sangat luar biasa Yang selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang Kita simak juga di kalimat yang dituliskan oleh Kak Sandy Cewek kue, cewek bumi, cewek mamba bersatu wah, wow, luar biasa nih Doakan yang terbaik ya untuk mereka. Apapun yang dilakukan semalam selalu dilancarkan, selalu dimudahkan, dan disukseskan. Amin. Bunda Lesti Kejora pun bersahabat ya, memberikan komentar hanya love hitam, saking sayangnya tuh <lulah> luar biasa banget nih idola kesayangan kita. Dan selanjutnya, persahabat, ya, kita lihat juga di unggahan IG-nya Papa Bilar yang merepost kembali postingan Unstory. Aduh, ini sepertinya persabat ya terlihat lelah papa Bilar dan kita juga Salvok kalimat yang diposting di unggahan ini kalimatnya lelah Bro Rizky bilar katanya tuh kurang asupan nih Bro kata papa bilar ya <laughs> kurang asupan kata papa bilar terlihat lesu dan lelah sekali ya karena dari pagi sampai malam, tidak ada kata istirahat untuk Rizky Pilar dan Leslie Kejora Masya Allah. Semangat terus untuk idola kesayangan, semoga diberikan kesehatan, bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Amin. Kemudian, persahabat dilihat juga di unggahan Bang Boreal kemarin, yang memposting foto sedang duduk santai, dan salpok juga kemeja yang dipakai, itu adalah kemeja tim dari Leslar Entertainment. Sudah dipakai oleh Bang Boril ya, keren banget bajunya warna biru, luar biasa Dan kita juga dipikirin salfok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril Bang Boril mengatakan, Bismillah, sebaik apapun tingkah kita, sebaik apapun hidup kita Kebencian dari manusia itu pasti ada, jangan terlalu ambil pusing, tetap terus berjalan, semangat Wow, kata-kata yang luar biasa ini harus dibaca nih, sahabat, ya, terkhusus untuk Markuyang yang selalu saja mau fitnah, yang selalu saja tidak suka dengan idola kesayangan kita. Sebaik apapun kita, pasti kebencian selalu ada di mata manusia. Kita sebagai fans sejati, selalu positif, mendukung karya-karya terbaik, Lesti dan Billar. mudah-mudahan ya kita semuanya dilindungi dari orang-orang yang tidak baik di postingan ini pun banyak sekali bersama ya. dia tanggapan komentar dari akun Instagram Yunia Sari mengatakan bener banget Bang semangat teruslah bekerja semoga Allah melindungi setiap langkah kita Amin Masya Allah banget ya dan kita lihat juga ke komentar selanjutnya dari akun Rika 2020 mengatakan di kalimat komentar best terkhusus para kuyang baca ya saya katanya tuh untuk para kuyang dibaca mudah-mudahan mendapat hidayah persahabat ya dan tidak lagi komentar-komentar yang selalu membuat sakit hati seseorang berikutnya persahabat kita lihat juga ya untuk couple media of the years Alhamdulillah Bunda Lesi Kejuara masih di posisi pertama dengan perolehan votes 68.000 17 votes setara dengan 41% Disusul oleh pasangan Fuji dan Torik, votingnya 65.555 votes, setara dengan 39%. Yuk, kita sama-sama kompak, 15 menit sekali ya. Untuk voting, semoga dukungan semakin banyak lagi dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Selanjutnya, para sahabat, ya tak hanya couple media of the years, kita juga wajib voting. Di IndoTV trends ya karena papa bilar Bunda Lesti masuk nominasi atau kategori kapal paling Trans you top 3 nih persahabat ya Masya Allah buat aja nih persaahabat ya terbukti bahwa dukungan ke Lesti dan Rizky bilar memang luar biasa banyak sekali tetap kompak dan tetap Solid ya mendukung karya-karya idola kesayangan like, kita untuk cara votingnya Lihat langsung aja di akun Instagram Indotv Trends, sudah tertera untuk cara votingnya, persahabat ya. Support, tetap semangat, dan selalu solid mendukung idola kita. Selanjutnya, persahabat, kita mampir ke fashionnya Abang Fatih ya. Perhatikan outfit yang dipakai oleh Abang L saat berkunjung ke rumah Ibu Siwi. Ini merk Gucci, bukan kaleng-kaleng. Untuk harganya luar biasa fantastis, persahabat ya. Ditotalkan. Ini mencapai 7 juta lebih. Wow. Baju yang dipakai oleh Abang L aja harganya 7 juta lebih. Itu outfit kemarin saja. Wow. Masya Allah bersahabat ya. Berkah selalu. Mudah-mudahan selalu lancar rezekinya. Dan mudah-mudahan rezeki idola kesengan kita. dolar ke kita semuanya. Amin. Berikutnya juga bersahabat ya. Kita intim ya, tas yang dipakai oleh Bunda Lesti ternyata merek Hermes nih. Wow, untuk harga belum tertera, mudah-mudahan ya kita tahu harga tas yang dipakai oleh Bunda Lesti semalam ke acara dinner bareng Kak Tia dan Kak Sandy Purnama Sahari. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru. Kabar baik dan kabar bahagia dari idola kita Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.